Apakah nikmat? Kahwin tiga. Oh, Mau cari pasal ni. Kita bangun tengah malam, gelap, tak nampak benda kita raba-raba gitu. Kena obat nyamuk. Netuk tangan. Bukan tak. Tapi, bila kita kahwin dah, kita lupuh tangan gini, Bukan obat nyamuk bini kita. Kita pun luruk tangan, tak perlu bangun. Faham tak? Seronok dah, seronok. Ha, tu nek ma kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya. Banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram dan saya baru buka. Mohon maaf banget buat teman-teman semua karena saking banyaknya DM di Instagram. Jadi pelan-pelan ya, mungkin. Bulan depan kita akan satu persatu Untuk mereaksi daripada Requestan teman-teman sekalian di instagram Oke okay, guys kali ini kita akan mereaksin sebuah video Daripada Ustadz Azhar Idrus Kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus dan semoga Kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat Karena kenapa Apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini Masya Allah ilmu semua Tapi di situ ada istilahnya yang membuat kita bahagia di dalamnya Yaitu lawakan-lawakan daripada Ustadz Azhar Idrus terutama soal Soalan-soalan daripada jemaah kepada Ustaz Azari terus yang membuat terkadang itu Macam apa ya, kita membuat kelakau, contohnya. Okey, karena saya penasaran, apakah teman-teman juga penasaran? Nah, langsung saja kita play videonya, let's go Yang Bawa ke pering, pergi dengar kuliah Ustaz Ini ah. makan makanan kosher daripada sudut syarab Terutamanya bila darurah Darurah ni boleh makan pula ke? sebut darurah famani turra wa la baghin isma alai barang siapa yang telah masuk bukan sengaja masuk dalam sempadang yang dia terpaksa duduk di situ bukan dia sengaja bukan nak lebih nak maka fala isma alai jawabnya dia tidak ada dosa mana bila diwajib benda yang haram dalam bab lapar darurah makan yang haram tapi tidak ada alternatif jangan bila masuk hutang tak ada nasi makan babi bukan mu makan daun kayu dulu nampak baru darurah ni daun kayu ada akar kayu ada pucuk-pucuk paku -pucuk ada bahan dah babi nampak <laughs> ha. Ha. Bila leh ha bese patu di tepi kaedah adaruratu Ad tubihul mahzurah mahzurah benda yang dilarang tubih mengharuskan dengan sebab depan adarurah Ad nampak ha dari tengah zaman mana-mana pun darurah tak ada masalah das kata setu apa peluk tak ada tak ada masalah. Neh peluk rupang. Kita rupang kita lalu dekat tepi sungai. Rupang awek dia naik skuter berukung. Skuter beruk ni skuter hak dealer dia naik kaki dia cecokkan gitu belakang. Ha. Huduh ke sini. Ha kalau motor lain kaki dia bawah. Motor ni kalau duduk belakang gitu Oh, motor-motor yang udah divariasi itu loh guys Yang kayak istilahnya apa ya Yang seperti ini gitu kan untuk tempat duduknya Kalau tak silap macam tu, saya faham ya Puan. Macam anak buruk Orang bang, panggil, skuter buruk <laughs> Jadi korna-korna lepas jatuh dalam tali air Nah, help me, help me panggil. <laughs> kita ni pandai berenang Nah, maka kita terjun dia ambil dia Wajib kalau kita pandai berenang Nah sebut dalam kitab yes, Siapa pandai berenang dan ada orang lemah Dia tak terjun pergi selamat berdosa betul Maka dia berenang berenang berenang Perempuan ni mandi Rupanya dia, dia nak mandi situ Memang dia kondar-kondar nak mandi <laughs> Lemah sungguh Maka bila lemah adakah kita pegang gitu sikit je Baju dia Mesti kita kena peluk betul, Tak betul. ada masalah pasal darurah Betul. Nah, atau kejar diri mah, rimah, ah, rimah kejar apa tengok. Kita ada tu Maka kita ambil buah tu duduk tambah kah, pegang peluk kemah buat lari daripada rimah. Tak ada Aha. masalah. Kenapa? Karena apa? Karena rimah kejar. Jaga nyawa dia. Betul. Nah. Ah, ini panggil darurah. Ayat waktu kita kena sengke baik hak jumpa-jumpa kan peluk-peluk kat jalan tu kan. Bawa <laughs> ah, kena sengke baik. Husnu zan ni mungkin dikejar rimah. Ah. <laughs> Aduh. Soalan, apa itu? Makan Soalan terakhir, mana hukum bawa ke pergi kuliah ustaz Baik Allah cipta laki-laki, cipta perempuan Perempuan suka laki, laki suka puang Betul tak? So, so. Eh? Uh, awak suka laki? <tik> <tik> <tik> <tik> Kalau awak suka sama laki, berat menang Nampak? Ha. <tik> Bila begitu, ada hak-hak umur dia Nah, bila kita kecil, kita dengan perempuan ada rasa. Tak ada. Masa kecil-kecil kita umur 6 tahun atau 7 tahun. Kapung kita kan kita ajer main kan. Masa kecil-kecil budak yeah. puang kawan kita ni umur 5 tahun. Kita 6 tahun dia 5 tahun. Main buat pondok-pondok. Ha, dulu pernah main. Jiran sebelah anak puang umur baru kita umur 5 6 tahun kita ingat eh. Main pondok-pondok, masuk tidur dalam pondok, buat tidur gitu. <laughs> Pasal buku nasi lemak. Nampak? Pasal masa tu, tak ada lagi rasa apa-apa. Dia main sahaja. Nampak? Tapi kalau puan 23, lelaki 26, boleh main pondok-pondok gitu? Dah boleh tau lah. Nampak? Dia akan tubik baby pondok. Ini pasal tau. Jadi, bila kita dah besar, dia sampai hak, or nak kahwin. Semua orang nak kahwin. Lepas kahwin pun nak kahwin juga. Nah, Sebab itulah, bila nak kahwin, mesti ada perasaan dulu. Nak kenal dulu. Ha, ni tu big boy girl prank. Teman wanita. Bapak tu siapa nak ambil girl prank, niat nak kahwin. Lepas hak tu dulu sebagai dosa. Tidak dosa gitu, kita. kita kawang dia, kita nak mendalami dia, kita rapat dia tujuan bukan nak kahwin. Nak buat girl saja, haram. Tak boleh. Faham? Nak kahwin. Dah bila nak kahwin, boleh boleh bebas. Eh, tak. Ngapak? Nabi larang mereka ada mahram. Tak ada masalah. neh. Ni saya nak kahwin ni tapi tak tunang lagi minggu-minggu depan akan bincang balik cuma nak ajak dia pergi kuliah boleh tak ada masalah mai pergi kuliah dia kereta dia kita kereta kita betul tuna ada. sama-sama nak pergi kuliah parking 12 begitu oh betul lah nah seru dekat muka dia duduk dekat lipat gitu saya <tuk> akhirah boleh tak ada masalah tapi illa maazi mahraming nabi kata melainkan dengan ada mahram kalau tempat itu terpencil kalau tak sepencil tak apa tak di kala raya ne dia makan meja ni kita makan meja ni tak ada masalah nak yang sebenarnya tak haram lagi kita duduk dalam kereta dalam gelap malam yang begitu malam lewat dah sebenarnya asal tak haram lagi yang haram zina Ha, Zina tu yang haram, yang Tuhan marah sangat Sebab duduk sebelah ni Nak Tak buat amda, tak satu benda pun Dalam kereta, gelap Tak ada orang mari, tepi laut Ujang lebak pulak Dia sebelah, kita sebelah Nak Kita driver, kita pegang steering Walaupun parking bawah-bawah pokok guru Tapi kita dah lepas steering Dia duduk sebelah asal ulama ini ulama sebut tidak haram tu kalau kita boleh maintain gitu semua orang bila duduk keadaan itu tidak haram nampak yang haramnya zina baru hak jadi sekarang sudah jadi haram sebab syadduzara'i nampak wala taqrabuz zina benda-benda ni dia akan membawa kepada zina pasal adaknya kalau kita test 10 orang adakah 10 orang akan jadi kerah gitu bergastering ya ya Napa? Ha. Kok oh, warok macam aku, Jeng. Jangan lawak Jangan sungguh, pasal kita teh tu. No. Kita dengar kau puang. Bukan pem lah Mana kita pernah alami hidup sebelah sini dia jadi plek. Nah, syaitan tu plek dia akan angkat Nah Dia akan, hasu, bukan hasil suro godok <laughs> Maknanya Nah Macam-macam, uh, dia suruh buat romantik lah Dia suruh tegur lah, suruh berlendek tabel lah Suruh pegang tangan lah, betul tak? Mesti oh, ada betul. rasa gitu Kalau tak rasa gitu, mati wucu Haa, <laughs> <laughs> dia masalah lagi. Gitu. Haa, ah, benda ni, oleh kerana itulah <laughs> Maka sebelum lagi daripada berzinah Nah, berdua dua ang itu Diharamkan sudor-sudor, pasal hak ghaliknya Tak macam sallallah, sallallah ni sebutlah dalam kitab khasar isu nabi Walaupun dia duduk keluar macam mana pun, dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan. Itu Rasulullah. Kerana apa? Kerana masih dia kecil, dua kali buat keluar jantung, hati, basuh. Belah. Basuh dengan izan-zang. Jahit balik. Betul tak? Apakah nikmat? Kahwin tiga. Oh. mau <fundamentasian> cari pasar ni. <ensure> <lichen> <hara> cari pasar. Haa. <mumbles> Apa dia? Dia tanya ni'mat tak? Ha. Kita tanya balik Apakah ni'mat kahwin seorang? Nak? Mula dia jawab kau neh Kawin-kawin ni jangan tengok ni'mat Tapi tengok tanggungjawab Faham? Ha. Tengok tanggungjawab ne? Ramai orang yang Kawin seorang tidak bertanggungjawab Betul tak? Tu kes-kes yang dilaporkan di mahkamah tidak memberi nafkah, memaksa isteri bekerja, Allah. memaksa isteri memberikan gaji bulanan isteri, suami tidak bekerja, tinggal anak bini tanpa nafkah. 97% kesnya yang beristri suami isteri seorang. Paham. Paham tak? 97%. Neh, jangan kita lapok orang kahwin tiga, kahwin dua. Ni, semua kamu Akan ditanya di akhirat nanti Sebab kalau kahwin seorang pun Kalau bak seronok, ada tak benda seronok? Ada, ada. Benda tak seronok ada tak? Ada, ada juga, bak tu kahwin ni Dia ada dua, baik dan tidak baik Tapi oleh kerana dia sunnah Nak, uh, maka kita pandang baik Kepada orang yang kita tidak tahu Nak, jadi Melayu ni jahat Tak oh. kahwin dia kata Kawin pun dia kata Kawin seorang lagi Lagi dia kata Lagi seorang Parok dia kata Faham tak? Ni perangai Melayu Melayu oh, hapak iya dia panggil Tengok tak? tak? Kawin Dia kata Budak muda lagi Sembilan belah Hak puan umur lapan belah Nak kahwin dah Dia kata gata ah. Miang Ha Dok kahwin Umur dua puluh lapan Tiga puluh lima dah Dia kata Dok got cetong Nah, dak dak power tu dak kawin. Pula dak kawan tu nak bisnes dulu, nak settle ibu bapa dulu, dia kata ada power. Faham? Ni mulut Melayu. Kawin sama omor, dia kata kau Oh, orang tak kawin sama omor, dak mau lek 25 25. Patut hak laki-laki tu 28, perempuan 25. Sulak dah. Hak puan pula tua tinggal 60, hak laki 20. Dia kata pakai tok bomo. Hak laki pula tua 70, hak puan 16. Dia kata nak bahang syaka Bahang tak? Tengok tu kahwin 60 tahun tu kat gini Dua hari gini dia beracun tikum apa untuk lelaki dia? Bahang tak? Oh, puan pulak pengantin puan gemak pengantin lelaki kuruh Dia kata kuruh sangat Tak pandang ke gemak Kalau tidur karang lepeng itu baik terik karang Banyak mulut sungguh lah Melayu ni Tengok tak? Tak ada doa baik apa semua Nak? Ni kerja Melayu muka tak melu Dah dia ada Adakah Laki tu hitang Puan comel Putih lepu Tapi pengantin laki-laki hitang Dia balik Oh hitangnya pengantin laki-laki Macam dadah Kau tengok Haa <laughs> La ilaha illallah Tahu Bini dia kenang Mum peduli apa Sakak hidung tok mum Dia kahwin walaupun hitang Dia guna harta pak mum Dia ada tipu harta pak daramun Dadah juga dadak juga Apa cakap banyak kan Haa Haa ni, Melayu dah sudah Tengok tak? Puan kata bahan kahwin Kalo dah lihan nak, dia kata mambar Allah Dia kata dah cek tau lah kahwin tiga tahun tu Haa Dah, ha. dah lihan lagi Dia kata Hmm, dah rak tu Dah tu Mampu, mampu, mampu Eh, kejap Mampu, mampu tu ya, macam mandul, mandul mungkin ya Tak jahat mulut Kalo kahwin derah sangat boleh Derah boleh tau no. Buat gana tau oh, derah sangat Haa Degah sangat pula Nak? Haa Kawin lepas anak seorang boleh Lepas tu boleh-boleh Dia kata mampu Lepas tu rapat-rapat sangat Lailah Ini jadi benda aking dunia ke apa Haa tak? Haa tu nyakit orang Melayu Lepas tu kumpul ramai-ramai Terhuk pula Haa Seber tak kena Jadi suka hitam Tahu tak ni? Ada ke orang yang cari hitam tau Ada? Ada orang yang dibayar ke Tunjuk dah lah Seling-seling Tak apa buat lelaki contohnya tunjuk gambar muslimat kan eh. Tunjuk teluk eh? oh, ah tunjuk lawa-lawa tak ambo tak ambo ah biarlah ah ustaz tunjuk hok gemuk nok lalu rupanya dia hok gemuk ah macam kepala lori jalan kan <laughs> tapi kalau dia kenang maka dia rasa kasih dia rasa seranak betul ah, tak mengingat okay. kecang jodoh dia neh ah. jadi Jangan bila kita nak kahwin, satu, dua, tiga, empat, apa semua Jangan nampak seronok saja Tapi kena ingat, Tangan dalam apa. seronok, ada tak seronok? Apa yang seronoknya? Dulu duduk seorang, kalau kita kahwin Dulu duduk seorang tak, kalau bangun tengah malam, tengok benda Nampak, batal golek je Tapi kena kahwin dah, bila kita buka mata, nampak bini kita Tahu tak? Seronok tak? tak? Tiga nikmat bagi orang yang berkahwin Nikmat menyentuh Nikmat mendengar Faham tak? Nikmat berkata-kata Nikmat mendengar Tak dengar, tak nampak bini kita Tapi suara saja Kita tengah tidur Ataupun kita duduk dalam bilik air Nak? Dia sembang dengan kita Nikmat tak? Nikmat bini kita Atau menyentuh Nak? Kita tidur dulu Kita bangun tengah malam Gelak, tak nampak benda Kita raba-raba gitu, kena obat nyamuk Netuk tangan Faham <laughs> tak? neh mega hutan. Tapi bila kita kahwin dah kita lipuh tangan gini bukan buat nyamuk bini kita. Kita celak pun tak nampak gelak tapi kita dapat merasa nikmat dah. Kita pun luruh tangan Tak baru. Gitu. Ha gitu. ada. Seronok dah, dah. seronok. Ha. Aduh <gulau> nikmat kahwin. Nah. Okey okey okey. Tapi jangan ada nekmat saja, tapi ada juga bala di sana dalam perkahwinan Dulu takde orang mitok pitih, ni mitok pitih tau Pagi mitok lima puluh ria, petang mitok pulak enam puluh Paham kemarin mitok dua atus setengah, hari ni mitok pulak tiga ratus Nengong kita Masa enam malam nak kahwin tu senyum Kata orang mana tu senyum sokmo. Ma. Macam orang gila Kita eh, hey, esok nak kahwin Oh, senyum sokmo. Pengating laki-laki sila keluar Tok Kodi kata Haa keluar Duduk Duduk Pengating puan duduk kat pintu Dia pun keling Haa seronok oh. oh. Dalam hati pengating laki-laki Beh malam ni malam ni beh <coughs> Mu jangan ingat hot bath je Haa oh, betul Hot dog bath tu banyak Dulu kita bangun pagi ada orang minta duit tau Ada tak? Tak ada Tak ada Ni kita nak mandi pergi. Bang, kita 200. Lah <laughs> kita ada 210 ke? Bilih ni 210 yang diluk beripik. Apa <laughs> tu? <Mampusku. laughs> Bang, nak beli pinggang? Bang, nak beli dapur? Bang, nak lap beli lapor gas? Bang, nak beli ni kapek? Nak beli lasik? Ni, ni mesin teraya? Payah nak jemur luar pakai teraya? Bang, buat e-commerce pula. Haa, 2,500 yang eh, sutik. Hmm. Nengung bawah gok ayam, nengung. Itu jangan seronok je Nak, nikmat-nikmat juga Bala tu banyak Haa Oke okay guys sudah selesai videonya. Allahumma sholli alaihi Muhammad Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga pengajaran yang didapatkan oleh kita semua, terutama saya ya daripada Ustadz Azhar Idrus ini. Meskipun banyak istilahnya lawakan-lawakannya, tapi ilmunya juga banyak ya guys ya. Jadi kalau kita nak berkawin ya kan jangan hanya pikir enaknya saja, tapi pikirkan juga tidak enaknya seperti itu. Karena perkawinan itu bukan hanya sebentar saja, bukan hanya semalam dua malam satu bulan dua bulan gitu kan. Bukan, tapi perkawinan ataupun pernikahan itu selamanya Kalau kita bisa until jenna seperti itu ya teman-teman Atau bisa dikatakan sampai kita itu meninggal dunia bersama seperti itu Dan banyak istilahnya kejadian-kejadian di era-era sekarang ini ketika dia menikah Hanya satu bulan, dua bulan dia bercerai Karena kenapa? Karena tidak memikirkan ya Memang yang dipikirkan hanya keindahan-keindahan saja Tanpa memikirkan apa di sebalik keindahan itu Istilahnya kayak kita masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, anak-anak dan lain sebagainya Itu perlu juga kita perhatikan ataupun kita pikirkan Nah yang penting dalam suami istri ataupun berkeluarga itu saling memahami dan saling mengerti Ketika istri kita ada kekurangan, kita memahami Ketika suami ada kekurangan, istri juga memahami maka di situ akan ada keindahan-keindahan ya. Cekcok ataupun istilahnya ketidakbaikan di dalam keluarga itu pasti ada akan tetapi bagaimana kita menghadapinya? Nah, itulah solusi yang paling berharga bagi kita semua. Jadi, kembalikan semua solusi itu kepada Allah Subhanahu wa Kita ingatkan keluarga kita dan juga diri kita karena semua itu pasti ujian dan juga istilahnya bisa dikatakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Bahkan ada juga yang Mengatakan, ketika keluarga itu istilahnya bercekcok dan lain sebagainya hingga perceraian, maka ada satu dari antara makhluk Allah SWT, laanatullah yaitu iblis dan juga setan, itu sangat-sangat bahagia, guys. Maka daripada itu apabila ada marah Ataupun ada istilahnya ketidakbaikan di dalam keluarga Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu SWT Minta pertolongan dari Allah Subhanahu SWT Maka Insyaallah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu SWT Dan juga menjadi keluarga yang sakinah Mawadda warahmah. Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Saya Bapak Min Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh